Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang perdagangan internasional serta untuk memenuhi tugas ekonomi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurainya dari kelas 12 IPS 1. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilakukan oleh penduduk dari suatu negara dengan negara lain Atas dasar kesepakatan bersama Jadi, kita bisa tahu kalau manusia itu tidak bisa hidup sendiri eh, Dalam ilmu sosial dikatakan seperti itu Sama halnya dengan negara eh, Walaupun apapunnya punya Seperti sumber daya alam punya atau semacamnya punya Tapi Negara pasti tidak lepas Dari bantuan dari negara lain Atau tanpa Kerjasama dari negara lain Karena Pada hakikatnya e, Suatu negara Membutuhkan bantuan dari negara lain Untuk Mencukupi atau Memenuhi kebutuhan rakyatnya Supaya Berkehidupan makmur dan sejahtera. Selanjutnya ada contoh kegiatan perdagangan internasional yaitu ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Berarti di sini kita yang menjual barang ke luar negeri. Misalnya Indonesia. Indonesia ini kan melimpah akan minyak bumi dan juga hasil pertaniannya. Nah, makanya sebagian dari hasil bumi itu diperjualkan ke negara lain Atau diekspor ke luar negeri Contohnya seperti rotan, minyak bumi, atau lain sebagainya Orang yang melakukan kegiatan ini disebut eksportir Sedangkan barang yang diperjualbelikan disebut ekspor Selanjutnya yang kedua ada impor impor kebalikan dari ekspor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri dan yang melakukan kegiatannya disebut importir dan barangnya itu disebut barang impor contohnya sendiri kalian pasti sudah pada tahu e, barang impor di Indonesia misalnya Indonesia kan belum bisa atau masih dikatakan bukan spesialis Indonesia gitu dalam membuat atau memproduksi barang-barang elektronik atau barang-barang otomotif Kayak mobil, motor, atau TV, dan lain sebagainya Nah, makanya Indonesia itu butuh barang impor dari luar negeri penghasil barang-barang tersebut Supaya barang-barang tersebut dapat dinikmati oleh rakyat kita baik itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh